Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada di DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah perasaan balik seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini. Kuhungan pertama persahabat, ya ada kabar spesial bahagia nih untuk kita semua pendukung dari Lesti Tentu untuk hari ini adalah hari event per seri persahabat ya untuk Lesti Lovers Indonesia. Wow! Ini diunggah oleh Deddy Lesny nih, Pak Sahabat. Ya, tentu hari ini adalah perayaan Happy Anniversary buat Leslie Lover seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid untuk mendukung idola kita, Pak Sahabat. Ya, mudah-mudahan tentunya tetap kompak, Leslie Lover Bill Lovers, serta Les Lover seluruh dunia. Kita patut bangga tentunya alhamdulillah dedek Lesti dan kakak Bilar mempunyai pendukung yang sangat luar biasa yang selalu memberikan support doa terbaik untuk dedek Lesti dan kakak Bilar. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu mendapatkan kejutan-kejutan manis bahagia dari karya-karya terbaik Lesti maupun Rizky Bilar. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial yang tentu kita nggak bisa move on ya ketika Dedek Lesti secara tiba-tiba ini kecup pipinya kakak Bilar di depan si Mbaknya nih para sahabat ya, aduh masya Allah, tentunya kita pasti tahu banget perasaan si Mbaknya ya. Sampai tentunya lirikan mata si mbaknya tertuju dengan kekiutan keromantisan dari idola kita ini Masya Allah luar biasa memang bucin banget ya Kedua soang ini selalu membuat bahagia dan happy banget kita yang melihatnya Mudah-mudahan rumah tangga mereka juga selalu diberikan kebahagiaan Amin Dan kita lihat juga di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Ya, nih salah satunya dari akun Instagram, lis.eva.50 Pasti mbaknya baper beruntungnya, si teteh pelayannya bisa ketemu langsung sama idola kita Masya Allah para sahabat ya, memang luar biasa idola kita ini yang selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia Apalagi di momen ini, dedek Lesti secara tiba-tiba aja langsung cium dan kecup pipinya kakak Bilar. Bilar hanya bisa salting, bersahabat ya. Ketika dedek Allah dicium, <ter triste> and... <laughs> masya Allah, luar biasa pokoknya. Dulu kita ini the best, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan untuk ke kabar berikutnya juga, bersahabat kita lihat di sini ada momen spesial ya. Semalam, kakak bilar nih tentunya sedang kerja ya, meeting baronik -bar dengan Kak Karim. Masya Allah, luar biasa sambil buat konten tuh, ternyata. Diunggah oleh akun muhdudfarhan aleskor 30 ya Luar biasa, idola kita memang luar biasa Selalu tentunya tak kenal lelah para sahabat ya Malam pun selalu kerja, selalu meeting dan selalu membuat vlog Mudah-mudahan berkah dan berokah semuanya Kita doakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar dan untuk berikutnya, juga Kakak Taul Karim di sini memposting sebuah postingan foto barang Kakak Bilar yang masya Allah banget nih. Tentunya cakep banget, semakin embul ya, tembem banget nih. Kakak -kak Bilar ini efek bahagia banget ya, bersama Dede Lesti. Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Kakak Taul Karim. Senin yang berkah, silaturahmi bersama berada Rizki Bilar selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, tambah semangat ketemu berada Rizky Bilar. Masya Allah, bersahabat ya ketemu kakak Bilar langsung semangat nih ke Atawal Karim. Masya Allah, dan dijawab dalam komentar oleh Kakak Bilar, Amin, Brother lu bersahabat, memang luar biasa. Mudah-mudahan selalu menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang baik dan orang-orang terdekat nih, Masya Allah, luar biasa, semakin bangga dan semakin bahagia. Untuk selanjutnya, bersahabat ya, kita lihat juga di sini ada info penting yang wajib kita simak di sini para sahabat, ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita sebagai fans sejati selalu tetap kompak untuk mendukung Dedek Lesti dan Kakak Bilar sebagai biasa. Best Couple persahabatian ya, di acara Infotainment World 2021 Tinggal 10 hari lagi Ini wajib kita dukung mudah-mudahan Dede Lesti dan Kakak Bilar mendapatkan Penghargaan di acara tersebut Selain tentunya Kakak Bilar Dan Dede Lesti Kejora masuk di Best Couple Idola kita juga persahabat, Ya Kakak Bilar Di sini masuk di nominasi dua lainnya Ada Celebrity of New York dan untuk nominasi selanjutnya ada Most Caring Male Celebrity masya allah luar biasa idola kita ini mudah-mudahan untuk kita semua sebagai fans dari Leslar, wajib untuk mendukung idola kesayangan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan persahabat ya tentu di sini banyak sekali cara-cara untuk memvoting mereka di acara Infotainment World 2021 doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat juga ya Masya Allah semalam ternyata kakak Bilar ditemani oleh sang istri tercinta nih Wow tambah semangat aja meetingnya ya luar biasa Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Langsung dari idola kita Semangat banget ya Tentunya kerja berdua Sampai tengah malam Tentunya tetap support dan dukung terus untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya di sini ada cedukan vitamin manja yang kita dapatkan nih, per -sahabat. Ya perhatikan, Masya Allah. Salah satu definisi suami siaga nih, ya. Naik turun mobil selalu dijaga. Masya Allah, tabarakallah luar biasa cedukan vitamin yang buat kita semakin bahagia dan bangga. Pokoknya, per sahabat, ya namanya cowok ya. Kayak si kakak ini nih, siaga dekat sama orang tercinta. Tuh persahabat ya, kita lihat banyak sekali pujian Dan tentunya tanggapan yang sangat luar biasa Diberikan dari fans sejati Leslar Jadi dari akun Reina120 n 1 mengatakan Masya Allah gue udah bayangin Gimana posesifnya dia saat bininya hamil Sampai melahirkan Tuh, <tuh> berikutnya di sini ada komentar dari akun S35269582 S35269582 Kalian tahu gak sih, saat mentalku down gara-gara positif COVID, hanya Leslar yang bisa membuatku happy. Masya Allah, luar biasa perasaan ya. tentunya memang lu Idola kita ini selalu membuat bahagia Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Dan tentu yang terutama kebahagiaan juga Pak ya tetap optimis Tentu mendukung dan Bila atau setelah itu dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menurut terbarunya Mudah-mudahan ada kejutan dan judulkan Vitamin manja di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh